Kenalnya dengan cukup baik boleh aku bertanya padamu ya, katakan saja maukah kau dan Nimboli pergi ke Jaitsar bersamaku? tidak, tidak aku tidak bisa pergi ke Jaitsar aku punya rumah yang besar oh ya kau bisa tinggal dengan nyaman selama beberapa hari tidak, tidak aku tidak akan bisa ke sana ada banyak pekerjaan Bibi... di sini. Kau dan Nimboli sudah lama tidak pernah liburan kan? Nimboli pasti akan senang, ya kan? Nimboli, apa kau mau pergi ke rumah temanku? Hmm, Kita ke sana bersama-sama Oh dia bilang iya. dia selalu siap untuk melakukan perjalanan Anak zaman sekarang selalu siap dari kita ya Kamli, harga akan sendirian, dan ada banyak pekerjaan. Bibi, kau tidak perlu khawatir soal itu. Aku di sini, kan? Aku yang akan membantu ibu dan mengerjakan pekerjaan rumah. Aku akan siapkan tas. Bu. Tidak. Aku akan mengemasi tasku sendiri. Tolong, sajikan teh dan kue untuk temanku ini. Ah, baiklah. Uh, mari. Tega, kau suka bepergian kan? Kau selalu siap untuk bepergian. Ayo tidurlah dulu ya. Tidur. Hmm. Kau tidak perlu mencemaskan kami, Kamli. Kami semua akan menjaga Bu Manggala dengan baik. Aku berharap setelah melihat Nimboli dan bertemu dengannya. Dia akan keluar dari dunia ilusinya ini Bu Anandi Terima kasih banyak Setelah semua hal buruk yang dia lakukan Kau tetap mencemaskan bibi Bahkan sampai datang kemari Tolong beritahu kami bagaimana perkembangannya nanti Kami juga akan berusaha untuk datang ke Jai Tsar. Tentu Datanglah kapanpun kau mau Aku dan Imboli sudah siap Kami berangkat Jaga dirimu baik-baik, Bibi Ya, aku segera kembali Jaga rumah, ya Ayo ini. Ayo ayo ayo ambil. Ayo tangkap. Ayo. Ayo. Lempar. Wah, itu ibu. Ibu. Bagaimana keadaanmu saya? Sangat senang. hendang di bolihku tidak mau kenapa kau kemari kenapa dia kemari bu sayang dia tidak sengaja ke sini aku yang membawanya dia sedang sakit parah ibu ingin dia sembuh Ibu harap kau mau membantu ibu Tidak mau bu Aku tidak akan mau bicara padamu, bibi Pergilah dari sini Nimboli, kenapa kau berteriak pada aku gadis kecil? Putriku sangat pemarah Lihat Diam sayang, diam Ya, sudahlah Jangan menangis sayang, saking boli kebesarnya tidak akan bicara begitu kan? Dia akan berkata sangat manis, iya kan? Ini bonekaku! Eh hey, jangan, itu anakku! Anakku! Itu anakku, ini kembalikan! Ini bonekaku! Kembalikan ini Ini bukan anakmu! Ini bonekaku itu anakku, yaitu anakku. Tolong kembalikan anakku. Kau bisa mematahkan lengannya. Tolong kembalikan putriku padaku. Tolong kembalikan. Saya kembalikan boneka itu padanya. Ibu akan membelikan boneka yang sama. semuanya, kau pasti berpikir saat Manggala melihat Nimboli dia akan langsung pulih dari keadaannya. Tapi aku rasa tidak akan semudah itu. Kau melakukan apa yang kau inginkan, tapi kau harus ingat jangan pernah menyakiti Nimboli. Saat kau berusaha menyembuhkan Manggala Aku kira kau benar, Nenek Mengingat kondisi Bu Manggala dan keadaan Nimboli Tidak tepat menyatukan mereka di satu rumah Ikutlah bersamaku Kita harus pergi ke tempat lain ayo Ibu hampir selesai nak Tunggu sebentar lagi lalu kita pergi Kau mau kemana? Aku beritahu para kami bahwa kita menjadi pengikut guru Dan kita pergi bersamanya Aku yakin dia pasti akan pucat saat mendengar semua ini Hentikan! Kau bisa berpikir benar Hah? Kau simpan di mana otakmu itu? Ibu Apa kau tidak dengar? Apa yang dikatakan ayahmu? Apa kau tidak ingat? Bukankah dia bilang Jangan sampai ada yang tahu Bahwa kita berhubungan dengan guru Tapi kau malah ingin memberitahu kami Kita harus pergi dari sini Tanpa ada yang tahu Dan jika kabar ini sampai ke telinga Anandi Dan orang-orang yang ada di Jaitsar Mereka akan mulai bertanya-tanya Ada apa? Apa hubungan kita dengan guru? Dan kenapa kita harus pergi ke Jaitsar? Jika itu kita lakukan, maka itu akan membuat orang-orang curiga. Apakah kau mengerti? Iya, aku tidak memikirkan semua ini. Bu, tolong jangan beritahu ayah soal ini. Dia pasti akan menghukumku habis-habisan. Aku tidak akan memberitahunya, tapi jangan buat kesalahan lagi. Sana hmm. Wah. indah sekali. Pemandangannya, lihatlah! Sayang, ada taman yang indah di sini. Begitu banyak bunga berwarna-warni. Ini sangat indah. Aku senang sekali kau menyukai tempat ini. Kau harus tinggal di sini selama beberapa hari. Apa kau bersedia? Boleh aku tanya pada putriku? Sayang... Apa kau ingin tinggal di sini? Benar, lihat Pemandangannya sangat indah kan Ada taman <laughs> Lihat saja bagaimana putriku tertawa Aku rasa putriku ingin tinggal di sini Saat putriku ingin tinggal di sini Pendapatku tidaklah penting Aku juga akan tinggal di sini Ya, hmm. lihat burung-burung itu. Lihat, aku merasa sangat sedih. Dia tidak akan tinggal di sini selamanya. Kita akan membawanya pulang jika dia sudah lebih membaik. Bisakah kita membantu pemulihannya agar dia cepat pulih dan tidak terlalu lama di sini? Bagaimana kalau kita membawa Nandini? Kalau dia bertemu dan berbicara dengannya, dia mungkin akan segera pulih. Bagaimanapun juga, dia seperti ini karena Nandini pergi dari sisinya. Nandi itu mungkin saja, tapi seperti yang kau katakan, ketika kau membawa pulang Manggala ke rumah, dia bahkan tidak bisa mengenali Nimboli kan? Jadi. Selain itu, Nandini membenci Bumanggala. Aku tidak yakin dia bersedia menemui Bumanggala. Aku tahu bahwa Nandini membencinya sekarang. Tapi emosi seperti kebencian dan kemarahan itu akan sangat merugikan pemiliknya. Dan apapun yang terjadi, aku tidak ingin emosi negatif seperti itu mempengaruhi Nandini. Ini bukan hanya untuk kesembuhan Manggala, tapi untuk pengasuhan yang benar terhadap Nandini, bahwa kebenciannya terhadap Manggala harus segera dihapuskan. Selesai berapa? Coba aku lihat. Lihat ini, Bu. Aku telah menyelesaikan semua pelajaran yang tertunda. Tinggal kurang satu halaman lagi. Nanti akan aku selesaikan, Bu. Bagus sekali. Ibu, aku tahu apa yang ibu inginkan. Ibu ingin aku pergi ke rumah sakit dan bertemu Bu mangga ya kan? Tapi aku tidak mau pergi, Bu. Beritahu ibu Kenapa kau tidak mau pergi Kenapa sekarang kau membencinya Karena dia berbohong padaku Dia menyembunyikan kebenaran dariku Kau tahu bu Aku terus memaksanya untuk memberitahukan Siapa ibu kandungku yang sebenarnya Aku ingin bertemu ibuku Tapi apa yang dia lakukan bu Dia berbohong padaku dia menjauhkanku darimu kan, itu yang dia lakukan selama ini Ibu, kau tahu, aku selalu ingin tinggal bersama ibu kandungku dan hidup bahagia Tapi apa yang dia lakukan, dia menjauhkanku darimu Ibu tahu dia berbohong kepadamu, juga kepada ibu Tapi dia sangat menyayangimu Dengar saya, Dari kau kecil Dia membesarkanmu seperti seorang ibu Kadang-kadang aku berpikir bahwa Mungkin dia menyayangimu lebih dari aku menyayangimu Dia melakukan semua itu karena dia takut kehilangan dirimu Sekarang coba beritahu ibu Apa dia pantas dibenci? Dan sekarang dia telah kehilanganmu. Dia tidak punya siapapun lagi dalam hidupnya untuk bisa bersama dan bisa disayangi. Itu sebabnya Nah dia begitu terikat pada boneka itu. Bahkan dia menyebutnya Nimboli. Kau lihatkan kan sayang, apalagi yang kau inginkan sebagai bukti bahwa dia mencintaimu.